oke okay, okay, let's go let's go let's go let's go, yuk yuk yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk bisa yuk Udah ganti baju mulu yuk yuk yuk ready, ready ready Yes. maksa gua lah bikin tato sini gua gua mau lama-lama ini segala mati lampu lagi Iyuh. gila sih menurutku sih ya ayo naik mobil dah ah yang bisa Tentu berempat siapa, dong yang bisa Tentu berempat yang bisa berempat Serius Lil? Apa? Gua udah keluar pintu ini. Masa Masaya. <tuk> eh nggak bisa jalan? Ah nggak bisa? Nggak bisa jalan mobilnya Anjing. Oh, kita... oh Lil baru baru keluar. Oh ya, betul. Gas. Hah. Yes. <tuk> <tuk> sini sini sini. Huh. Bila tante tante sini, lagi sini. nih. Lama <tuk> <dia> pasti nih. Kencan ini kayaknya bi. Mobil tante tante. tante, -tante. tante, -tante. Hmm. Wah nggak muat. <laughs> tante -tante. Wah ditabrakin sengaja. Wah bau. Bro. Udah, Tembak malanya anjing. Udah mati, udah mati nggak. Udah mati. Wah nggak nggak kuat lagi anjir. Ya. Yeah. Tapi ini kita enak loh. Wah. Dapat senjata gratis. <laughs> oh, iya turun turun. Turun turun. turun, turun. Nah, yang mobil itu ada tuh iya yeah. Ya yeah, macet anjing Uh, gue lempar boman nih di sini apa? banget nih kenapa yang lara, anjing itu kena lu kena kena kena Ya kena ehh itu apa tuh <laughs> mana oh iya anjing <laughs> hey, keterusan keterusan keterusan bos <laughs> Tutup lagi, oke, oke, oke, masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, mobilnya masker, dong masker, Ya udah jalan kaki. masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, jalan masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, masker, Oke, okay, let's you guys. Ya bisa, yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo. Jangan gagal, ya. Langkat! Buruan, buruan, kalau mau gue tembak, ayo, buruan. <laughs> <laughs> GAS! Oke. Okay. WD, standing boss. Gampang sih musuhnya ya. Iya. Biar lu yang nyetir, Lil. Biar lu yang nyetir, Lil. gue yang nembak, Lil. Nyetir apaan? Ke mobil. Fun. Oke. Lu pengin 20 pun selagi kan anjing. yaudah gue yang nyetir ya anjing. Iya. Lu gue yang nyetir aja lu enggak nembak-nembak anjing enggak mati-matiin anjing. Nembak anjing matiin anjing. Mana ada anjing enggak ada yang Iya, entar lu lihat. ntar doan anjing anjing. Ini wit pandangan tuk Lil. Wah. Iya aduh anjing <laughs> ya ampun masih ya, ini yuk bisa yuk ya gas! kiri kanan kiri kanan bisa bisa bisa bisa bisa bisa bisa eh, eh suara suara kaki Masih, berhasil mati mati oke okay. nice Nah, ada yang dua orang nih di tengah nih oh dibalik mobil deh lah? yaa yaa afuuun olir fikur olir fikur lu di imbak yang tengah yang yeah, uh, yeah, kata itu kelihatan. yaaafuuun uh, uh, yang tengah <tos> keliatan <tos> <tos> yang tengah kelihatan, anjir <tos> uh, uh, yang tengah uh, kelihatan, cuw yang tengah kelihatan cowok, yang tengah kelihatan cow. Lu nggak ngeliat itunya lampunya anjing. Bela lagi buat cow. Bukan <tuk> <tuk> senembak musuh salah gua anjing. <tuk> aduh, aduh. Untung dari sini mereka. Dari sini, sini. anjing, dari sini. Babi, babi. Berarti orang di tengah nggak boleh tembak. Jangan dulu kan kelihatan itu. Oke, oke, oke. ayo oke. Kanan, ke Kanan, yuk. kiri Kanan, Yes. Oh, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, harus bareng harus bareng. oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, ini yang di kiri, ini yang di kiri noh, yang di kiri. Yang di kiri kan kelihatan noh. No, eh, Itu lu yang tengah, gue yang kiri ya. Entar lu gue gue nyari dulu yang kiri di mana anjir. Cari. Gua udah siap nih. Entar lu, entar gue. Mati kapan? Bentar. Udah belum? Gua belum lihat, gua belum lihat. Mati. Mati man. Satu blom. satu lagi dikit lagi lewat nih. Gua belum lihat, gua belum lihat. Lu di, di di jalan gak kip, Di jalan emang ya? di yeah. tengah jalan. Belum lihat. Sial. Terlalu, terlalu mati, mati. mati, mati. Eh, hey, iya, iya, iya. Lu, terlalu, terlalu, terlalu. Nih, hmm, sini dulu sih, kayaknya si lil. Nah, ini ada dua nih, ini ada dua nih, ada dua nih. Udah hilang nih, ya, tengah siapa yang bunuh? Gua, gua bukan yang tengah, yang di, yang di mobil van Eh, bisa ya? Jalan. Yang tengah juga hilang, cok. Gua yang tadi tengah kaya. jalan, yang tengah jalan, yang tengah jalan. Udah, udah mati yang jalan. Ayo, bi, Aman tembakin oh. aja satu dua tiga dua, tiga nah, nice dua lagi yuk Lu mau kan? habis, Neng, habis. Shot, anjing piercing shot anjing piercing, oh udah abis. habis juga eh, ah. ayo nih gua udah ambil fan siapa yang fan fan Lil, Lil, Lil, Lil, Lil... Udah, Udah, Udah, Udah, Ayo, udah, ayo. Jalan, ayo, ayo, jalan jalan sini, jalan sini, yuk. Gua ngebantain di belakang, cok. Man, Gua yang bawah, Man, Man. man. Ya. Naik lagi, naik lagi. Gua yang bawah, Man. Oke, Gua yang... Mida. GAS! Let's Go, brother. Aduh, aduh bocor <laughs> lagi ban gua anjing. Serius? Ya iya. Goblo, goblok, goblok. Pelan-pelan jagain dah, pelan-pelan ya. Berdua, pelan -pelan berdua. Pelan-pelan jagain deh. Heeh. Mm -mm. Aduh, bocot lagi goblok. Armor masih full, sih, armor masih full, si aman, si aman sih. Bukan masalah armor masih full kalau ban bocor tuh goyang cuy mobil cuy. Buat nabrak lo anjing. Eh, nanti ada yang pakai mobil van di depan nek. Nih, ini sekarang, nih. Nih, nih sekarang nih. Ini, ini, ini. Udah lu nembak oh, belakang iya. ya, Lio? Iya Man, belakang, man, belakang, nembak belakang, man Udah, udah, udah, mati, mati ini cowo! Oh, itu oli, ya? Oke Oke, bisa, yuk Oh, bukan <laughs> Serius, mode on, ngentot Heheheheh <laughs> Pomant oh defend man defend man defend Ya ya kalingan kalingan santai. Depannya oh, mati. Gue udah pecah sih. Eh hey, guys belakang gimana aman? Kemana aman aman? Kalem. Beres depan beres. Kalem, kalem beres depan. Ada lagi nih biasa nih. Please, please, jangan mati lampu lagi anjing. <laughs> eh ini uh. apa nih? Ah orang doang orang. Oh. ganggu banget anjir. Depan-depan-depan bibi bi. Belum mati. Belakang aman, belakang aman. Tidur mati-mati. Duduk. gue tapi perlu nyasar, kena headshot Wah kecut kecut kecut kecut kecut kecut tenang tenang tenang tenang tenang Aman enggak Mana mana mana. bisa yo bisa yuk. Bisa yuk. kiri guys Bilo kiri guys. Ayo ayo. Tolong fokus fokus Usung nih tembakin apanya oh, anjing nih. bi bi bi, bi aja mobil Santuy man Eh obi ketinggalan nih Wewewewewewewu belakang nih ban gue bocor soleh nih Aduh udah berasap lagi gue eh Naik ke atas ya, naik ke atas guys naik ke atas naik ke atas Oke okay, oke okay. Naik atas Aman sih harus ini. aman sih kalau udah di kota aman sih beli kota Mas kiri oh ini okay. ke markas Asgard oh ini di ke yang tempat tadi ya e, aman iya. ya oh, iya. aman, e, cia. Aman, cia. aman aman beres beres beres beres, beres, beres, beres. Uh, uh, kanan Nah. Uh. ini kalau masih bronze juga kebangatan lo Del. gua udah bawa mobil soalnya <laughs> kebangatan Del. gua tadi kan udah pake sniper geng ga nembaknya <laughs> <laughs> kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat okay. kita lihat si kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat Bertarung berasa. Mm -hmm. Iya. Kita lihat ya yang bronze ya. Harusnya gua, gua enggak nembak. Harusnya, ya. tadi di pantai kan lu nih, anjing. <guruh> di pantai nembak cuma dua gua. Gua <guruh> enggak sama sekali anjing. Harusnya lu di mo di mobil tuh, tembak. Kita, kita lihat, lihat ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Bapak. Oh, <tuk> <mi> bronze. <tuk> <laughs> paling kira gila, paling dikit doang <laughs> itu. Iyalah, kan? Yeah. Lu fokus nembak, iya. Setia, iya. Pasti gila, airpinya lumayan. Iya, <laughs> yeah, nya lumayan. Anjir, airbainya nih level lumayan oh. anjir level level level, level. level.